Oke, okay, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Eh, hey, kamu Maxim. Eh, iya ada apa? Jadi gini, kamu sekarang harus menghadap saya Hah, menghadap kemana bapak? Menghadap ke ruang saya Hah, untuk apa? Untuk membicarakan tentang kerjaan Oh, seperti itu Ya udah, nah, nanti sore aku tunggu ya Oke, okay, siapa? udah, dadah Dadah, pak Waduh, si bapak ngapain emang manggil aku ya? Waduh, tumben tumbenan. Udah deh, aku tunggu aja sampai sore untuk menghadap bapak. Oke nih, udah sore nih, udah waktunya aku harus menghadap bapak ya kan? Eh iya ya, dia mau ngomong apa ya tumben tumbenan? Ah, bodo amat lah. Yang penting kita disuruh begini, kita harus begini. Udah, sekarang kita langsung saja ke mejanya. Oke, okay, let's go. Nah itu dia mejanya Selamat sore pak eh hey, Selamat sore Duduk duduk duduk Waduh sorry ya menunggu lama Eh hey, nggak apa-apa Slow slow Duduk duduk duduk Oke okay, oke okay, oke okay. Ini nih, udah duduk nih Oke okay, jadi gini ya Sebelumnya aku minta maaf Hah minta maaf apa tuh Kan bapak gak ada salah Jadi gini Sebetulnya kantor kita itu kelebihan karyawan Oh begitu terus jadi gini niat aku untuk undang kamu itu aku ingin membacat kamu gitu Maaf ya Hah beneran-beneran karena kamu itu kurang bagus gitu untuk dalam hal bekerja Hah seperti itu beneran beneran Oh iya yeah, iya yeah, yeah. waduh padahal aku udah sungguh-sungguh lo bekerja di sini Iya yeah, maaf ya sebelumnya ya Oh jadi seperti itu ya udah deh oke okay, oke okay, oke okay. enggak papa enggak -apa, apa, apa maaf ya sebelumnya ya iya yeah, ya yeah, nggak apa-apa maaf juga ya aku udah mengecewakan Bapak eh enggak enggak ini hanya karena kelebihan karyawan saja Oh iya yeah, yeah, yeah. ya ya udah kamu silahkan keluar dari sini oke okay? oke okay, siapa terima kasih ya udah menerimaku Oke siap maaf juga ya Oke pak dadah dadah eh bentar-bentar bentar, bentar, bentar. Nih, nih nih nih uang 2 juta buat kamu ah 2 juta beneran Iya beneran buat apa ini ya buat jaga-jaga gitu takutnya kamu belum menerima kerjaan lagi Oh gitu Iya nih mohon diterima nih Oh iya iya iya aku terima ya ya silakan silakan oke oke oke udah sekarang aku pamit dulu ya Oke siap terima kasih loh duit 2 jutanya oke hati-hati Waduh, waduh, sedih banget. Ya kan aku udah nggak kerja lagi di sini. Ya ampun, ampun, pusing banget. Untung aja dikasih 2 juta tuh sama si bapak itu. Ya untung ya kan, bisa modal buat makan gitu selama sebulan. Ya untung lagi kalau misalkan dalam sebulan ini aku udah dapat kerja lagi gitu. Baiklah, nggak apa-apa. Ya udah, udah apa -apa. Yaudah, sekarang aku jalan-jalan aja untuk cari-cari ya kan. Siapa tahu dapat. Let's go. waduh waduh aku udah sekitar dua bulan ini gak kerja Yo, ampun dan duitku sisa seribu wah aku harus makan pakai apa ini Yo, ampun ya ampun sedangkan perutku lapar <tuh> gimana ini untuk cari kerjanya ya ampun susah banget <tuh> apa aku maling aja ya Waduh kalau misalkan maling ngerampok itu wah nanti aku bisa ketangkep masuk penjara wah ngeri ngeri ngeri tapi kalau misalkan gak ngerampok aku dapet duit dari mana ya wah bingung banget ya ampun ya ampun Udah deh sekarang aku langsung saja nyari peralatan-peralatan itu untuk ngerampok Udah, sekarang kita langsung saja cari peralatan dan cari rumah eksekusinya let's go wow Kini pakaiannya udah jadi ya kan udah kayak maling-maling banget gitu hahaha <laughs> sekarang kita langsung saja nyari mangsa gitu yang rumahnya besar terus nggak ada penjaga terus sepi ya kan orang-orang lewat ya udah sekarang kita langsung saja nyari ya kan biasanya kalau misalkan mau nyari kayak begitu di pesisir pantai buh banyak ya udah sekarang kita langsung saja ke sana let's go Nah ini dia nih tempatnya nih Beuh, Ini udah strategis banget nih rumah nih Udah besar ya kan Terus sepi Terus kelihatannya jarang orang-orang yang lewat Dan juga aman udah sekarang aku langsung saja Mau merampok nih rumah ini nih Beuh, Kayaknya dalamnya barang-barang mahal Dan branded dan mewah udah sekarang aku langsung saja masuk ke sini Let's go Wah ah, ah, ah aku berhasil masuk ya kan. Aku ambil ini, ini, ini. Ambil ini, ini, ini. Wuh ini mahal semua nih. Uh uh ambil semua rawuk semuanya. Be, uh, ini ini apa ini? Ambil ini apa lagi? Ambil ini juga ambil ambil ini apa ini juga nih? Kayaknya mahal nih. Wih uh, masuk masuk begini nih. Wih uh, deh coba aku cium. Bleh, baunya kayak emas tapi nggak enak baunya tapi walaupun baunya enggak enak Bu ini mahal ini Wah luar biasa ini kalau misalkan dijual nih hahaha ya udah sekarang aku ambil saja ini ah pokoknya yang di dalam rumah ini aku bakal habiskan aku ambil semuanya enggak peduli kalau misalkan orangnya tahu ya kan Oke aku ambil aja semuanya let's go <laughs> Akhirnya semua barangnya aku ambil juga Eh, hey, Apa-apaan ini ya Maling-maling di rumah aku ya Aku pentung pala kau Pingsan kan Laka sih jadi maling Kalau misalnya jadi maling tuh Dipentung palanya Nggak pingsan Leh ini pingsan Lemah Lemah banget Wah cupu banget Aduh-aduh Udah aku bakal tunggu nih orang nih Sampai bangun Tapi ya sebelum tiap tiap bangun loh uh, aku bakal jongkokin dia biar tahu rasa dia biar sakit perut wah uh, awas aja kau ya sampai bangun nanti pasti badannya bakal sakit semua hahaha <Gitulah> macem-macem dia mau oh, maling di rumah saya ya kan oke okay, aku jongkok ini uh mantap ember ember ember ember aduh, palaku pusing banget ini, aduh, aduh, weh, hey, kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? harusnya aku yang nanya kesitu kenapa kamu yang nanya ke aku Loh, iya dong kamu siapa loh aku yang punya rumah ini kamu maling kan loku kok gitu aku yang punya rumah ini eh jangan ngaku-ngaku kamu udah ada buktinya itu kamu pakai topeng maling ngaku aja enggak enggak aku nggak bakal ngaku eh kok seperti itu sih aku enggak kamu loh kok harus ngaku sih karena aku enggak ada buktinya itu pakai topeng itulah buktinya mau Nih. Eh maaf maaf maaf Ya aku bakal ngaku Ya itulah jawaban yang sesungguhnya Ngaku Kamu malingkan di rumah ini Soalnya aku yang punya rumah ini Iya iya aku bakal ngaku tapi aku minta maaf ya Iya, kalau kamu ngaku, aku bakal maafin kamu Tapi kalau misalkan kamu gak ngaku, aku gak bakal maafin Aku bakal lapor ke penjara Wih, jangan seperti itu dong, aku udah minta maaf nih Iya, sekarang kamu ngaku dulu Iya, iya, aku ngaku, aku sebenarnya ngerampok, tapi aku terpaksa Gak ada yang terpaksa Ih, eh, beneran, kamu mau tahu gak ceritanya seperti apa? Iya, mau tahu. kamu ngaku kan? Iya, ini aku udah ngaku. Yaudah, sekarang kamu jelasin kenapa kamu bisa menjadi rampok dan bisa bisanya ngerampok rumahku. Kamu nggak tahu kan? Aku punya banyak senjata di sini. Oh, emang seperti itu? Iya, aku punya banyak senjata. Kamu mau diperlihatkan? Oh, nggak usah, nggak usah. Kalau misalkan kamu mau diperlihatkan, ayo ikut aku ke gudang. Oh, emang benar? Benar? Oh, yaudah, nanti aku cerita dulu ya. Ya. Sekarang kamu cerita dulu Nanti akan aku bawa ke gudang Untuk lihat-lihat kamu Oke oke oke siap siap siap